Hai hai hai Tersiar kabar telah terlihat dan tertangkap oleh kamera Seekor harimau Jawa setelah memangsa banteng Jawa di savana penggembalaan Cidaun Taman Nasional Ujung Kulon, Banten Meski telah dinyatakan secara resmi oleh lembaga IUCN pada pertengahan 1970 Salah satu subspesies harimau di Indonesia ini dinyatakan mengalami kepunahan Namun hal tersebut masih diperdebatkan karena konon katanya Penampakan dari satwa penghuni Pulau Jawa ini masih sering bermunculan di hutan setelah beredar sebuah foto yang mengejutkan media sosial, foto yang terpotret secara tidak sengaja oleh kamera ponsel itu, memperlihatkan seekor predator yang diduga harimau Jawa, meninggalkan seekor banteng yang tergeletak karena diterkam dan dimangsa. Mendapati sebuah foto karnivora menerkam mangsa sebenarnya adalah hal yang biasa, namun jika menunjukkan sosok sebenarnya atau mirip seekor harimau Jawa, akan menjadi langka dan berbeda, karena menjadi sebuah harapan baru karena spesies dengan nama ilmiah Panthera tigris sondaika itu yang telah dianggap punah atau tidak ada sejak tahun 1970. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. menjadi sebuah kegiatan rutin bagi petugas Taman Nasional Ujung Kulon di sekitar kawasan Padang Penggembalaan Cidaun adalah melakukan pemantauan rutin terhadap populasi banteng Jawa di Ujung Kulon. Pada waktu bersamaan, terdapat juga beberapa tamu asing yang sedang berkunjung dan ditemani oleh pemandu wisatanya. Tak sengaja, salah satu wisatawan melihat sosok abah gede atau lodaya, yaitu sebutan warga setempat untuk harimau Jawa, sedang berada di tengah-tengah savana Cidaun. Para wisatawan yang mengetahui hal tersebut bergegas memberitahukan petugas yang kebetulan hanya membawa kamera ponsel yang dipergunakan sehari-hari. Tanpa pikir panjang, beberapa gambar dan video pendek diambil untuk mengabadikan momen langka tersebut. Suasana di Padang Pengembala Anci Daun saat itu relatif sepi dari hewan dan satwa liar dibandingkan biasanya yang tertinggal hanyalah beberapa ekor banteng liar dan bangkai seekor banteng serta beberapa burung merak hijau di sekitarnya. Namun bagaimana menurut warga masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon terkait dengan kabar tersiarnya Harimau Jawa di Ujung Kulon? Dugaan tertangkapnya Harimau Jawa oleh kamera di Padang Pengembalaan Jidaon setelah dinyatakan punah sejak 47 tahun silam, sungguh tak mengagetkan bagi masyarakat desa Sumur Pandeglang yang merupakan penduduk asli di kawasan Ujung Kulon. Masyarakat sekitar memang mempercayai kalau Harimau Jawa masih ada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Semenanjung ujung kulon tersebut memang menjadi salah satu tempat hidupnya hewan karnivora yang mempunyai tubuh bercorak loreng itu. Savana Cidaun juga termasuk bagian dari zona inti Taman Nasional yang memiliki kawasan pengelolaan seluas 122.956 hektar. Menurut para pakar ahli, bukan harimau Jawa melainkan macan tutul. Berita tersiarnya hasil dokumentasi dengan dugaan harimau Jawa telah muncul lagi dari persembunyiannya. Mengembirakan sekaligus ada yang meragukan kebenarannya jika predator itu adalah harimau Jawa, khususnya dari kalangan peneliti dan pakar. Satu pihak peneliti yang ikut mendalami langsung WWF Indonesia menyatakan 90% hasil foto dan video yang ada bukan menunjukkan harimau Jawa. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar